Hai, hai, hai. Siapa sih yang akan menang jika ada seekor ular dan harimau terlibat duel hidup dan mati? Memang, jika dilihat sekilas, cara ular memburu mangsanya sangat beragam dan juga mengerikan. Apalagi yang sedang kita bicarakan adalah ular piton, yang bahkan cara mereka menelan mangsanya secara utuh terbilang luar biasa menakjubkannya. Bahkan, ular piton juga mampu menelan mangsa yang bahkan ukurannya...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 Meskipun harimau di alam liar memiliki gelar sebagai Raja Rimba, namun musuh terburuk harimau sampai saat ini adalah manusia. Namun ada sebuah kejadian menarik tentang kucing besar yang satu ini. Hal tersebut ternyata sempat rekam oleh salah satu kamera netizen, dan videonya pun beredar di media sosial. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Beredarnya sebuah video unggahan videounderscoreonline 17 yang menjadi viral setelah disaksikan lebih dari 10.000 kali di media sosial Instagram. Video tersebut memperlihatkan seekor harimau yang awalnya mendekati sesuatu. Namun, sesaat kemudian, terlihat Raja Rimba itu lompat ketakutan. Usut punya usut, ternyata harimau tersebut merasa kaget karena bertemu dengan ular kecil. Karena hal tersebut, banyak warganet menyebutkan bahwa sang harimau meski tampaknya sangar, tapi memiliki hati Hello Kitty. Namun, jangan salah sangka dulu ya. Meski dalam video tersebut seekor anakan harimau nampak takut dengan ular kecil, tetapi pada kenyataannya harimau tidaklah takut dengan ular, bahkan dengan seekor piton raksasa. Apalagi harimau dan piton adalah dua pemangsa yang hidup menyendiri, dan juga mereka tidak berburu bersama-sama dalam satu kelompok. Kejadian di mana seekor ular piton dan harimau terlibat duel hidup mati? Juga sempat diabadikan oleh seorang warga. Pertarungan dua hewan liar ini bisa digambarkan penuh pertumpahan darah ketika harimau yang ganas menggigit tubuh ular yang melilitnya. Ular yang memanfaatkan lilitannya untuk meremukan harimau, sedangkan si raja hutan memanfaatkan taringnya untuk menyayatnya. Tubuh ular memang harimau nampak dalam keadaan terdesak ketika dililit kuat-kuat oleh piton.